Dokumentasi tahun 2012 menyeberangi Danau Matano. Saat itu penyeberangan biasanya menggunakan katin sing atau angkutan kendaraan. Penyeberangan perahu rakit. Atau masyarakat menyebut sebagai rap Ini merupakan penyeberangan Dari pelabuhan Sorowako Menuju pelabuhan Nuha Yang menghubungkan Kabupaten Malili Di Sulawesi Selatan Dengan Morowali di Sulawesi Tengah Penyeberangan selama 35 menit ini akan menghemat waktu 8 jam bila menempuh jalur darat ke Sulawesi Tengah melalui Mangkutana. Secara administrasi, Danau Matanu... Terletak di Kecamatan Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dalam bahasa Dongi, bahasa asli Sorowako, Matano berarti mata air. Sebab Danau Matano terbentuk dari ribuan mata air yang muncul akibat gerakan tektonik bumi. Danau Matano juga menjadi sumber air bagi danau lainnya yang berada di kompleks Danau Malili Danau Matano juga menjadi sumber air bagi danau lainnya yang berada di kompleks Danau Malili yaitu Danau Mahaluna dan Danau Tuwuti. Kedua danau ini mendapat sumber air dari Danau Matano melalui Terusan atau Sungai, menurut data World Lake, Danau Matano berada pada urutan ke-9 danau terdalam di dunia. Kedalamannya mencapai 590 meter atau 85 meter lebih dalam dari Danau Toba. Uniknya, temperatur air di permukaan danau justru lebih dingin dibanding di kedalaman. Suhu air tercatat bertambah satu derajat Celcius lebih hangat setiap kedalaman 100 meter. Danau Matano menjadi rumah bagi sejumlah fauna eksotis seperti ikan putini atau glusogobius matanensis, ikan opudi, atau Telmaterina kepiting bangka, paratel pusa, dan keong air tawar atau krutia. Khusus ikan butini dan opudi merupakan spesies ikan endemik danau ini. Artinya tidak terdapat di danau lainnya Informasinya saat ini penyeberangan Danau Matano juga dilakukan kapal motor penyeberangan O -pudi. Kapal motor O Pudi berukuran 354 ton. Dan dikelola oleh PT PT Indonesia Indonesia Ferry Persero Jenisnya kapal motor motor penerbangan Roro. Kapal motor ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di galangan citra bahari sipyar.